Paranormal Roy Kiyoshi ditangkap polisi Paranormal Roy Kiyoshi dikabarkan ditangkap polisi Ia disebut terlibat kasus penyalahgunaan obat Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono saat dikonfirmasi irit bicara Ya besok dirilis ya, udah besok dirilis singkat budi saat dikonfirmasi Merdeka.com Terkait kabar tersebut Kamis 7 Mei 2020 Hingga petani diturunkan Merdeka.com Mereka masih mencari informasi terkait penangkapan secara rinci Pria bernama lengkap Roy Kurniawan merupakan seorang paranormal asal Indonesia Yang sedang naik daun terkait penampilannya di sebuah program bertajuk karma pun ia kerap memprediksi peristiwa yang akan menimpa negeri ini.